Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrat iradat Apalagi rahmatnya. kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana guru-guru kita berkumpul, anak-anak penghafal Quran berkumpul, anak-anak yatim pun berkumpul. Nabi mengatakan, "Nabi, doa sahiku, kamu hanya dapat dibantu." lil hanya dapat dibantu bidu ikum, dengan bantuan doa orang-orang yang dianggap lemah di antara kalian. Maka anak-anak yatim itu jimat kita, Bapak Ibu. Anak-anak yatim fukor masakin itu jimat kita. Maka jangan pernah bikin mereka sedih. Mari sama-sama kita perhatikan hidup mereka. Pendidikan mereka semua Tidak lupa salawat dan salam Kita sampaikan Kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salatu wassalamu ya Sayyidina ya Rasulullah Semoga salawat dan salam kita Diterima Dengan nur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu matahari Baru sampai 8 menit bulan juga beberapa menit baru sampai ke bumi jadi cahaya matahari menyembur sampai di bumi 8 menit setelah dia menyembur tapi salawat kepada Nabi Muhammad lebih cepat dari satu detik karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya karena cahaya nur Nabi Muhammad cahaya induknya cahaya maka disebut dengan Abul Anwar, Abul Arwah Induknya, sumbernya cahaya, cahaya-cahaya yang sekarang itu pergerakannya tidak secepat cahaya Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Cobalah berangkat ke tanah suci, pakai pesawat pun sekian jam, tapi solawat baca sekarang sebelum detik itu habis Allah telah sampaikan kepada beliau Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Maka kita sampaikan salam rindu kepadanya. Wassalatu wassalamu alaika Ya abarruh Ya abana Ya rasulullah. Mohon izin Gurunda Usfiyah Mata Allahu fi hayatikum Semoga Allah Memberikan Keberkahan dalam setiap nafasnya Karena beliau sudah menjadi kafilul yatama Orang yang menanggung mengurusi anak yatim. Saya sudah berjalan di beberapa pesantren, beberapa tempat beberapa majelis. Orang yang paling lembut hatinya itu dua. Mursyid tarekat dan yang kedua, kafilul yatama. Orang yang menanggung hidup anak yatim. Kadang ada orang ahli zikir tapi susah menangis. Tapi orang-orang yang menanggung hidup anak yatim Hampir setiap saat kolbunya menyebut nama Allah dan Rasul bisa menangis. Saksikanlah beliau. ya, Benar ya? Itu nggak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Tidak ada sediwara. Karena air mata itu ada riak dan nifaknya, kemunafikannya. Kecuali air mata memandang anak yatim. Air mata rindu kepada Allah. Rindu kepada Rasulullah Wasallam. Yang saya sangat hormati para guru, para ulama dan wabil khusus para Habaib, mohon izin duduk lebih tinggi. Ya. Di hati saya para Habaib lebih tinggi daripada saya. Dan manhaj aqidah alusunah yang saya anut adalah mencintai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pesan dari beliau, pesan ini jarang dibaca orang kerana takut disebut Syiah padahal ini tidak ada urusannya dengan syiah ini urusannya adalah dengan Rasulullah sebelum syiah itu ada ketika beliau mengatakan inni tarikum fikum aku tinggalkan kamu dua hal yang berat berat betul satu kitab Allah yang kedua ahlub baitku ya mungkin saudara-saudara kita, guru-guru kita para habaib malu menyampaikan hadis ini Ya tapi saya bukan zuriat maka saya tidak malu menyampaikan al-hak, alhaq walau walaupun nanti dituduh orang aneh-aneh dari awal sudah menuduh saya dan sampai nanti orang-orang itu akan menuduh tapi tidak usah khawatir yang penting sahibu syafa'ah mencintai dan meriduhi kita amin alamin Bagaimana mungkin akan diridhai oleh Rasulullah Sedangkan kita tidak menghormati zuriatnya Bagaimana mungkin kita akan diridhai Allah Jika kita tidak menghormati ulama'nya Bagaimana mungkin dapat syafaat Rasulullah Kita tidak menghormati anak yatim Yang mana Rasulullah dulu pernah yatim Inilah asrar rahasia Kenapa anak yatim itu perlu dijaga Karena Rasulullah itu adalah Sayyidul Yatama beliaulah penghulu anak yatim karena beliau lahir yatim ya itu rahasianya pak mungkin jarang juga yang membahas itu tapi sebenarnya ini perlu dijelaskan ya ngaji apa kita judulnya apa ini oh bersatunya ulama dan umara, masya Allah waduh saya nggak sopan ini guru Semoga Allah memaafkan saya ini. <laughs> ya. Bersatunya ulama dan umarok. Ini judul juga baru dapat. Ya. <laughs> saya tidak masuk ke judul ini, tapi masuk ke hadis Nabi. Karena setiap kali ada judul, di kepala saya cuma ada hadis. Hadisnya mana nih? Ya. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi, Seorang sahabat, namanya Abu Bakrah, bersama dengan Bilal. Bilal ini bukan Bilal bin Robah, tapi Bilal anak dari Abu Musa Al-Ashari, Bilal bin Buraidah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain di saat itu, Ibnu Amir. Seorang pemimpin di masa itu Zaman Bani Umayyah Memakai baju yang bagus Apa kata Bilal Bin Abi Musa al-Ash'ari Lihat tuh Pemimpin kalian belagu Bajunya bagus Suaranya dikencengin, Dijaharkan Apa kata Abu Bakrah Abu Bakrah Berbeda dengan Abu Bakar Abu Bakrah apa kata Abu Bakrah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Uskut, diam. Fa ini semiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man aha na Allah fil art aha nahul Allah. Rawahud Tirmidzi, hadisun Hasanun Karib. Siapa yang menghina sultannya Allah? Pemimpin yang Allah amanahkan di muka bumi Maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu ketika saya datang kepada para habaib dan para kiai, para guru Saya bertanya, perlukah saya mengkritik para pemimpin Apa kata mereka? Mursyid saya, Torikoh Naqsyabandi ya Mengatakan, tidak boleh Jangan coba-coba mencaci maki ulama dengan kata-kata kritik. Mencaci maki umara dengan sebutan kritik. Tapi jika engkau hendak ingin menasehati, bawa dia ke ruangan, kalamkan yang pahit kepadanya. Jangan sampai orang mendengarnya. Itu yang saya dengar beberapa mursid. Datang lagi ke mursid Fulan, selalu berwasiat usika ya, aku wasiatkan engkau apain? merangkul para pemimpin jika kamu tidak merangkulnya maka yang lain merangkulnya dulu ada kiai di NU almarhum namanya ada, ada nama saya yang sama dengan beliau coba tebak hmm? Oh itu ulama sebelumnya, ini belum lama wafatnya. Wahid Hashim juga udah lama. Satu lagi, Hashim Muzadi. Ya, Allah Ya Raham. Kita sebutlah Mbah Hasim Muzadi. Ya. Anaknya kuliah di tempat saya ngajar. Mbah Hasim ini, ditanya kenapa beliau membersamai salah satu presiden dulu yang presiden itu tidak separtai dengannya Apa jawabannya jika bukan kita yang membersamainya maka orang lain yang membersamainya orang lain tanda kutip ya komunis ekstremis apalagi sebutlah semua-semuanya Dulu kita kemudian mencoba memikir-mikirkan susah menerima, tapi hari ini kita dapat menerimanya. Ya. Tapi perlu garis-garis bawahi, saya tidak orang politik sepakat guru, ya. dan memang tidak tertarik dengan dunia politik sama sekali. Insya Allah sampai nanti, ya. tapi bukan berarti Islam kita terpisah dari politik tidak. Cuma kita tahu diri kita tidak disekolahkan tidak dididik untuk berpolitik. Jika ada di antara sampian, jika ada di antara Panjenengan aja deh, ya, ya, ya. di antara bapak ibu ini memang punya basic dididik secara leadership oleh orang-orang terdahulu, oleh komunitasnya. Silakan kita mendukung dengan doa. Kenapa mesti didukung? Maulana al-imam al Kutub al al-Kabir Abdul Mawahib Abdul Wahab al -Sha Imam Shah Saya lihat Di sejarah ulama' Banjar Salah satu nama favorit Sha'rani ya? Sha'rani Arif Anang Sha'rani Sha'rani Abdan uduh, Itu Kedasallahu asrarahum Semua dah Ya jadi guru dibanggil tapi asalnya dari Banjar Imam Sha'rani mengatakan kenapa kita mesti menyokong para ulama ulama menyokong para umarok umarok minta nasihat kepada para ulama karena yang mampu menjalankan hadis man minkum bunkaran fali biyadih itu cuma umarok Ormas tidak boleh Siapa yang melihat kemungkaran Maka ubahlah dengan Kekuasaannya Itu yang mampu Cuma penguasa Maka kita berdoa Semoga penguasa pemimpin negeri ini Diilhami keadilan amanah Amin Rabbal alamin. Ya. Kita cuma bisa doa Amalisan ngomong Untungnya saya hidup di negeri ini. Untungnya kita hidup di negeri ini. Bisa buat pengajian tanpa perlu izin-izin yang ribet. Bisa buat zikir tadi ya. Wah itu indah sekali zikirnya. Menggema. Itu kalau malaikat lihat dari langit seperti rembulan. Terangnya bukan main. Cuma kan kita bukan malaikat. pak. Jadi gak kelihatan. Jadi malaikat dulu baru kelihatan. Malaikat tuh kurang tidur, kurang makan, bicaranya lurus. Tapi yang berat, nih, yang mau nikah, nih, ya, malaikat nggak kawin, malaikat tidak menikah. Kita tidak mungkin, itu, maka yang mungkin kurangi tidur, kurangi makan. Itu yang mungkin, ya. Kalau nggak, antar batal nikahnya, Robil awal, ya. Orang-orang yang mengurangi ini, mau dia ulama, mau dia umar, Allah akan berikan nur di dalam kalbunya, Nur malakutiyah, nur malaikat. Maka apa yang dipandang malaikat, dia akan sanggup memandangnya. Itulah sebabnya kekasih Allah, ketemu kekasih Allah menangis.